Hai hai guys, Welcome back to my YouTube channel balik lagi bersama gue di sini. sampai yang masih bersama. Dan langsung memberikan kalian tips dan trik mengenai pola slot gacor hari ini. Info slot gacor hari ini, situs slot gacor hari ini dan bocoran slot gacor hari ini. Selain ada yang gacor-gacor nih, bukan selain sih ya guys. Di sini gue juga bakal kasih kalian sedikit bocoran tentang situs yang lagi gacor-gacornya nih. Aduh. Langsung to the point aja ya, nanti aja deh guys Oke, okay, sebelum kita lanjut ke gamesnya Disini aku juga bakalan cobanya ya Karena gue pengen memastikan juga nih situsnya benar-benar gacor dan worth it buat kalian coba tau enggak -tah. Oke, okay? jangan lupa untuk dibantu like, comment, share, dan subscribe nya Dan jangan lupa juga diaktifkan lonceng notifikasinya biar nanti kalian gak ketinggalan video-video baru yang bakal gua upload setiap harinya waduh langsung disambut sama server gratis nih oke okay, seperti yang kalian lihat sendiri sini ya gua juga sedang bermain di salah satu situsnya yang nanti bakal gua spill namanya ya setelah gua mendapatkan profit dan kalian tahu nggak sih jadi ini gua bener benar bawa modal yang sangat sangat receh ya karena gue juga ya karena gua baru dapat kabar katanya ada cuci gud. Ya, jadi ya adalah coba ya kita coba uh, bawa modal tuh cuman 15.000 aja kira-kira gua bakalan dapat profit atau malah rugi dan habis. Oke. Okay ini kita pakai B400 ya gue aktifin dbc nya jadi 500 nih. Nah. ini kita bakalan ya dulu untuk profit yang kita dapat dari gratis ini sini rata Kita, isi, kita bisa bisa satu spin lagi oh komentar coy ya ternyata nggak terlalu banyak cuma lumayan bisa kita lagi saldo kita ya biar bisa mutar spin lagi lagi oke kita lanjutkan lagi sayangnya kita bakalan hmm, naik bet ke 1000 coba ya kita naikin dikit aja ke 1000 rupiah dan kita ambil turbo 20 kali nah kita coba di sini ya oke okay. ini belum uh, belum kelihatan banget gacornya seperti ini ya. cuman karena masih di awal permainan kali ya jadi kita jangan terlalu harapkan hmm, terlalu banyak profit di awal permainan karena bed kita juga pakai bed yang kecil jadi harus sabar-sabar tendangnya -sabar. naik ya tendangnya dari awal gua main tuh cenderung naik dan gak rungkap jadi kita lanjutkan lagi masih ada sisa 8000 rupiah nih kita ambil turbo 20 kali. ayo dong scatter lagi oh mulai connect nih ya kali 15 birunya hmm. oh my god cakep banget ya mahkota kali 8 cakep banget guys naik 64 ribu oke okay. aduh jadi gak khawatir lengkap nih ya oke okay, oke okay. kita lanjutkan lagi putarannya nih kita coba hmm, naikin bet lagi ya ke 2400 kalian masih dengan aktif double change dan kita ambil turbo 20 kali ya terus semoga aja dapat patternnya nih enak juga kalau dapet ya bisa langsung wih dihajar ini gua belum spill nama situsnya ya nanti karena gua ini masih ragu-ragu aja tapi untuk sejauh ini cenderung naik guys dan bocahannya pun lumayan bagus cuman yaitu udah sih profitnya belum terlalu banyak oh my god akhirnya dapat juga di bed 2400 dong waduh keren wah gue berharap banget nih ini ada isinya nih Trot. Aduh, serot lagi, oh, cakep serot lagi dong. Trik anjing, konek banget banget. Petir, petir jantung, mah kota konek, komersial. Wah, oh, jantung! Anji, anjing gak dapet dong. Tuh, parah sih. Oke, okay guys, tetap berpositif thinking ya, Anji. konek lagi. Oke, okay, kita kumpulin dulu star kalian ya. Aisyah, mahkota. Ah, jangan ke connect mahkota, please. Ya, kurang satu dong. Kau konek konek konek, connect. connect, connect, connect. Oke. Okay. yuk masih ada vaksin lagi. 15 mampus. Mampus 259, mampus okay, guys. Ternyata bisa jackpot juga di sini ya. Inilah permen 138 yang lagi gue cobain ya. Tapi mungkin kalau misalkan kita ada modal, kita coba-baikin juga kayaknya ada isinya sih, tapi kita gak ada modalnya ya. Kita hanya bisa mengharapkan scatter gratis aja, anjing 600 ribu guys. Oke, okay. silakan maaf buat kalian yang mau linknya langsung ke description box gua aja atau di kolom komentar paling atas. Nanti bakal gua kasih linknya sana. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton. titik gacor permen 138 Oke, okay. see you, bye.